Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Apa, Apa khabar, khabar di luar sana? Okey, jadi uh, di sini kita ada uh, Farihah ECA Farihah, iaitu adik kembar saya Dan juga kita hari ini ada tetamu istimewa, istimewa. Uh, mm. Siapa dia Farihah? Uh, sepupu kami Uh, uh, suaminya iaitu uh, sepupu kami Iaitu Abang Azmil mm. okay, Jadi uh, ini Kak Siti ni adalah isteri dia mm. uh, Kami ngam sangat kan? Gila-gila ah. sama-sama uh, mm. Jadi uh, kami memang sangat-sangat serasi mm. uh, Walaupun uh, apa ni Kak Siti ialah hanya isteri kepada sepupu kami mm. uh, Dan uh, Kak Siti pun baru-baru ni dia mula memakai Alora Pans mm -hmm. uh, Sebab asyik tengok kami bercerita je mm -hmm. pasal Alora Pans mm -hmm. uh, Dan uh, Kak Siti pun ialah seorang cikgu yeah. uh, Seorang okay. cikgu matematik mm -hmm. uh, mm -hmm. Mengajar di uh, sekolah di mana anak-anak kami pun yeah. pergi bersekolah uh, mm -hmm. Jadi ini sebenarnya pun cikgu kepada anak-anak kami yeah. Okey, uh, Tanpa melengahkan masa Boleh tak Kak Siti terangkan sedikit sebanyak uh, Perkenalkan diri sendiri Kak Siti uh, Kak okay. Siti buat apa sebenarnya mm. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum semua Selamat petang uh, Nama saya Siti Bahiyah uh, Seorang guru Mengajar di sebuah sekolah menengah Di Syahlam uh, betul mm -hmm. Okey dan uh, guru di sekolah uh, ni lah uh, Farhana Fareha Anak-anak dia Anak-anak ah, dia, bukan dia lah Okay, so itulah sebab sedikit tentang saya okay. uh, Jadi Kak Siti boleh cerita tak Macam mana Kak Siti dapat tahu mm -hmm. Pasal seluar Alora Kodenshi ni Okey, Sebenarnya tahu pasal seluar ni dah lama dah uh, Fareha eh? yang selalu yeah. buat broadcast okay. So baca-baca, testimoni semua ada memang bagus lah mm -hmm. Testimoni bagus tapi cuma just baca je lah Ah, so baru-baru ni masa raya tu bila dah jumpa ramai-ramai bercita lagi tau masa raya tahu. kan kita have walk raya mm. ah, semua masa tu nak tahu masa kita balik ke balik beraya di JB mm. kita semua duduk satu rumah ah, itu terbuka semua orang semua tanya kan ah, itu betul. yang dapat Maksudnya. jangkitan daripada mm. alora lepas ya? orang seorang lepas orang seorang sebab yeah. semua kata siapa lagi mangsa alora ya <laughs> Oh, yeah. mangsa alora ya mangsa ya dia sebut mangsa tapi sebenarnya sangat-sangat uh, Uh, sebenarnya diorang cakap macam tu main-main Teru okay. je sebenarnya Mangsa yang akan diberi kesihatan betul. sebenarnya ha, Betul Mangsa kesihatan yang uh, baik uh. Okay so maknanya kakak okay. dapat tahu daripada uh. kita uh, Melalui WhatsApp broadcast kan Aha, uh -huh, WhatsApp broadcast okay. And then uh, FB kan mm -mm. You kan ada tunjuk dekat FB juga mm -hmm. So bacalah lalu kat wall tu Okay mm -hmm. uh, there's something new Ada Alora Pans Tapi apalah Alora Pans ni betul. Apa dia boleh buat Macam uh. best sangat betul yeah. ke pens ni Betul uh. Macam tak percaya kan? Macam tak percaya Macam mana seluar hmm. ni boleh? Ajaib sangat ke kan? Nak ah. kata ajaib tu rasa sendiri dulu pun ah, tahu betul. Okay. Cuba dulu. Kak Siti cerita sebelum ni apa masalah yang Kak Siti ada sebenarnya? Uh, baik, <coughs> Masalah pertama tu, hmm. saya ada anak kecil hmm. So selalu angkat, uh, angkat dia kan jadi belakang selalu sakit hmm. uh, Belakang ni sakit kadang-kadang sampai tak boleh jalan Bukan kata tak boleh hmm. jalan, nak rasa macam sakit, perit. Hmm. And then malam-malam, tiap malam boleh kata Abang Azmil tu, dia lah jadi mesius tu. Tukang ha. urut. Tukang urut. Ha, tukang urut sebab sakit belakang. Betul. Okay, and then uh, satu hari tu masa raya, dia kata why not cuba je seluar yeah. tu. Kan? Okay. okay. Sebab masa Ayah. tu yang kita dah duduk ramai-ramai tu, uh, masa tu hmm. saya bagi seluar untuk Suraya. Ingat ah, tak, yeah, yeah. Uh, masa tu lah yang uh, Abang Azmil <coughs> tengok Dia duduk senyap je, duduk satu korna dia tengok <coughs> je Dia, dia tengok apa lah yang kita bercerita ni Dia tengok saya pun, pokk pokk pok bercerita pasal uh, kesihatan seluar <coughs> ni Dan pelbagai testimoni dah dikongsi ya Masa tu <coughs> saya kongsi dengan uh, Kak Siti <coughs> Tapi Abang Azmil, suami beliau duduk satu korna tengok je Kak <coughs> Siti masa tu no comment, uh, no, ah, comment. no comment eh? Dia nak no komen, acah-accah artis Acah-accah no <laughs> macam tu Tapi tanpa disangka-sangka Sebenarnya okay. rupanya Abang Azmil Dia terus datang kat saya Nana, ambil satu set Terus untuk uh, kat Siti mm. Oh saya pun excited lah Saya, saya excited pun sebab Alhamdulillah uh, Kaum keluarga sudah mula uh, Cuba uh, me Meletakkan kepercayaan yes. uh, Itu yang saya teruja eh, So My husband adalah Oh Oh wa main sembel pendek? Hai Kai Sai ah. Tak, Abang Azmir Bagus, bagus Okay Abang, we are talking about you Okay, tapi tak mengumpat Okay So, uh, cuba Kakak cerita uh, Kakak dah pakai berapa lama dah sekarang? Sebenarnya baru lagi, baru 2 minggu uh, Dalam 2 minggu ni, mula-mula tu tak adalah rasa apa-apa sangat And then okay. bila dah start sekolah uh -huh. Okay, kita naik tangga Selalunya Aina akan berhenti tau Tingkat 1.5 tu akan berhenti, ambil nafas dulu And then jumpalah kawan-kawan sama-sama berhenti kat tangga tu Ambil nafas Pakai dulu sebelum nak naik sampai tingkat tiga. Ah. Okey, ambil nafas dulu tengah tangga tu. Hmm. Tapi sekarang alhamdulillah naik daripada level uh, pertama sampai tiga tu straight dia boleh naik terus. terus alhamdulillah. Wow. Terus stop flow. Terus. Ah tak ada stop dah. So makanya belakang dah, dah tak sakit dah lah. Belakang tak sakit dah. Alhamdulillah. Hmm. Masih belakang tu tak sakit berapa lama kak sih sedang <coughs> sakit belakang tu mulai hilang. Rasa semenjak pakai tu memang tak adalah oh. rasa sakit Selalu kalau sakit kan aa, akan cakaplah dengan kawan Alah sakit belakang lah tapi jalan lah ha, macam tu oh. Jadi sekarang ni tak ada Tak ada komplain lagi lah wow. Alhamdulillah Kalau ada komplain sakit belakang tu kawan-kawan hmm. lain dulu dengarnya Oh diorang aa, sebab diorang tak pakai husband lagi Husband pun dengar dulu Ah, ya. Okey. itu. Tapi sekarang ni alhamdulillah sakit belakang dah tak ada Memang itulah sebenarnya aim pertama uh, Itu tujuan kan? asal kan Itu tujuan asal tapi bonus pula dapat Ah Okay, cerita sikit bonus tu Baru-baru ha, ni, hari ni ada kawan tegur Nampak kurus lah, apa ah. rahsia ah, Tak sempat cerita lagi lah okay. Mungkin dia tengok ni agaknya dia tahu lah kot mm -mm. Uh, And then Anak murid ha. Mm. Anak murid ni mm. cikgu nampak slim lah Wow <laughs> Kita pun happy uh -huh. Tapi yang pelik ni, bila diorang tegur mas Nampak slim ni, uh -huh. masa bulan raya <coughs> Banyak open house betul? Banyak open house sekarang hmm. ni ha. Baru tadi tengah open house Sekutlah I, I punya bos saja nampak tak ni <laughs> <Okay>. <laughs> ah, Tadi baru-baru open house baru hmm. makan banyak ni ah, nah. Alhamdulillah Jadi, kata macam bulan Ramadan Berdiet ke apa Bukannya kira akak pun berdiet Tapi sebenarnya dalam makan-makan ni pun Masih oh, boleh masih hmm. hilang kalori ni. tu ah. Siapa yang kenal saya kan memang dia tahu Saya seorang yang suka makan Oh, uh, Memang suka makan Ya. Yeah. So, <laughs> diet diet tak ada dalam kamus sebenarnya. Uh -huh. Even dekat sekolah kita buat fat to fit. Penisa oh, nampak tu. <laughs> fat to fit. Hilang sekilo je. Ah, Itu pun nak ambil masa ha. 3 4 bulan lah dari ah, last. Astagfirullahalazim. <laughs> <laughs> tak apa. Kak Siti okay. sekarang uh, sekarang tak perlu nak masuk apa-apa a -apa, uh. uh, fat to fit ke. To sekarang feed. kita pakai saja apa? Sarung je. Ah uh, kita sarung saja. Yes. Inilah, ah, inilah uh, dia. Dan dia, dia punya secret. Alorabans, ah. alhamdulillah, kawan-kawannya sakit belakang tu mungkin boleh cuba. Betul, hmm. betul. Jadi di sini sebenarnya hmm. uh, berbaloi kan? Sebenarnya pelaburan abang Azmil. Alhamdulillah. Yeah, yeah. kan? Mm. Syukur so, suami yang sangat prihatin. Kalau sayang saja ramai suami yang sayang pada isteri, tapi hmm. you know suami yang prihatin <coughs> kepada isteri tu. Ya, yeah. yeah. yeah. yeah, betul ah. betul. Okay, mm. so Kak Siti, mm -hmm. apa apa ni pesanan uh, dan nasihat Kak Siti kepada uh, your friends and families, especially yang memegang jawatan sebagai seorang guru ni. Okay. Uh, what is your advice to these people about <laughs> all our parents? Okay, mm. uh, advice eh. Mm. Uh, saya dah merasainya Betul. So kawan-kawan mungkin boleh cuba Saya tahu ramai yang sakit lutut mm -hmm. Sakit belakang Tambah-tambah lagi umur dah meningkat mm -hmm. kan Okay, so mungkin ini adalah salah satu solution. Nak kata solution bukan solution tapi ikhtiar lah yep, untuk yep. kita mendapatkan kesihatan. Betul, hmm. betul, badan sihat, kaki cergas. Kaki cergas, badan sihat. Ah, ya, yeah, betul. Alhamdulillah. Ya. Yeah. Okay, so mungkin boleh cuba. Ya, yeah, betul. Allora Pants, uh, uh -huh. satu pelaburan yang berbaloi. Ya. Yep, ya. Yeah. Uh, Insyaallah anda akan dapat kesihatan yang baik, betul? Okey, boleh menjalankan tugas-tugas uh, harian mm -mm. dengan lebih mm. baik. Betul, betul. Mm. Jadi tak lupa di luar sana ya, ramai <coughs> yang sebenarnya dapat panggilan haji. Uh, jadi ini peluang uh -huh. sebenarnya uh, untuk kita dapat orang kata berusahakan untuk dapat haji yang mabrur sebab mm. dengan kesihatan yang baik insyaallah baru kita boleh buat uh, ibadah haji kita dengan okay. lebih sempurna dengan Gini. tak ada sakit-sakit kan uh, jadi kita bolehlah lah melabur uh, untuk stokin, stokin. ya yeah? uh, maknanya kita nak berjalan jauh nak uh, apa farha fana tak reti untuk haji ni lagi awak reti <laughs> berjalan jauh <-jalan, laughs> menunaikan um. ibadah um. nak sa'i kan? uh. okey Tak, sebenarnya nak share juga. Uh -huh. Awak pegang ni pula. Okey. <laughs> okay. So, uh, daripada maklum balas sebenarnya, sebabnya saya punya uh, circle of customers, orang-orang uh, yang banyak memakai uh, socks dan pants ni, uh, orang di skilling saya ialah orang yang... Maksudnya jemaah surau dan jemaah uh, masjid Guru-guru okay. uh, agama saya juga okay. Jadi uh, sebenarnya daripada feedback Maklum balas orang-orang uh, yang sekeliling saya Yang menggunakan alura pants dan socks Mereka kata yang solat duduk Dah boleh solat macam biasa Lepas tu kedua, uh, orang boleh duduk dalam majlis ilmu dengan lama Sebabnya biasanya kalau daurah dekat masjid Yang dekat ruang solat Mana ada kerusi meja Jadi kena duduk dekat uh, lantai And then kena guna rehal Rehal yang macam meja tu Jadi pukul 9 pagi sampai pukul 4 petang Jadi uh, feedback orang um, Tak lenguh macam dulu Macam orang boleh gerak sikit-sikit je And then lepas habis pukul 4 tu Tak jam, tak kiranya tak sakit teruk, tak kebas Jadi macam diorang lega Mm. the enjoy majlis ilmu yang dia mm. duduk tu tau okay. and then lagi yang uh, mm -hmm. pergi umrah yeah. yang pergi mengerjakan umrah masa sa'i sebenarnya uh, ibadat tu semua perlukan kekuatan kaki yeah. uh, so, kalau yang, katakan khusus untuk yang bakal uh, jemaah haji uh, bakal apa? untuk lagi bakal perlu, kan? yes, untuk, untuk bakal jemaah haji lagilah ya yeah. berjalan exactly kan? sebab kita bila kita nak beribadat Especially haji Modal dia Ialah modal kesihatan Ialah yeah. modal Yalah kekuatan kaki kita sendiri Jadi kalau kaki kita lemah Kaki kita sakit mm -mm. Kita tak akan enjoy kita punya ibadat dekat sana mm -mm. Nak pergi bukan nak kata Masa nak wukuf ke nah. Masa nak pergi tawaf ke sana, Kita nak pergi masjid tu pun lima kali sehari Betul. Masjid bukannya dekat-dekat For some people Dia jauh kan Yeah, And yeah. then dekat Mekah tu Keadaan dia turun naik bukit yep. ah, Jadi kekuatan kaki tu memang amat-amat yeah. perlu yeah. Yeah. So bila kita sakit kaki Kita tak enjoy tau Betul Kita sakit kaki Jadi nanti mm -hmm. Kita uh, Kita fikir nak pergi lagi masjid mm -hmm. uh, Untuk um, Solat yang serius Kita macam Alamak mm -hmm. So hati rasa berat So yeah. sebenarnya modal yeah. kita Ialah kesihatan Kesihatan Betul. kaki khususnya Kesihatan kaki tu Ya, Jadi, Jadi untuk mm. yang nak pergi haji mm. Ataupun sesiapa tahu yang nak pergi haji yeah. Investment Investment dalam socks ni paling penting Betul. Socks ha, yeah. Seluar lagi-lagilah penting sebenarnya yeah. Tapi sebab nak ceritanya Kenapa cerita socks Kita punya promosi Socks uh, buy six free one Adalah terakhir untuk bulan ni yeah. Betul Jadi itu sebenarnya kenapa kita buka cerita Pasal stocking Pasal alora socks mm. Jadi, um, Jadi pada sesiapa Siapa yang mengenali diri saya, diri Kak Siti uh, dan Fareha cepat-cepat uh, uh, message kami yeah. dan uh, dapatkan uh, socks uh, dan pants hmm. uh, terutama yang uh, promosi yang akan yes. berakhir bulan Jun ini hmm. sebab kita dapat uh, beli enam percuma satu dan untuk kita nak pergi uh, khusus untuk haji ya, sekali lagi Kita nak pergi uh, jauh dan dalam keadaan yang berpanjangan lama uh, mm -hmm. Dalam 40 hari ya. mm -hmm. Jadi kita perlu untuk uh, bertukar-tukar Untuk menjaga kebersihan stokin kita uh, Inilah pelaburan yang amat-amat uh, bernilai bagi saya mm -hmm. Untuk sesiapa yang bakal-bakal haji ini yeah. mm -hmm. okay. Jadi ada apa-apa lagi nak ni? Tak ada itu saja nak yeah. nak mengingatkan kita uh, Jun tinggal lagi berapa hari aja yeah. jadi kena PM cepat-cepatlah PM tu cepat -cepat dapat promosi cepat. ni betul uh -huh. okay. tak beli rugi betul rugi uh. rugi orang yang dah dah dapat tahu ni baru uh, akan tahu dia rugi betul tak Betul, rungi betul, tak betul, betul, <laughs> betul Bukan Andai tahu lebih awal oh, hmm, yeah. Yeah. Bukan, Bila cikgu berkata-kata yeah. <laughs> Bukan saja kita nak, ha, nak Membantu, membantu oh, Orang yeah. nak pergi haji Paling basic lah saya rasa Orang tua kita Ibu bapa kita Boleh hadiahkan Untuk ibu bapa Ini Kita bukan ibu bapa kita Ibu bapa mertua lagi mm -hmm so sangat berbalulah untuk orang tua <coughs> apalagi kita we cannot be with them all the time so at least we can give them socks that's good for their health yep. and they can yeah. wear it and kita you know pahala kita jasa kita uh, I meaning kita dapat bakti dengan dia all the time walaupun kita tak ada <coughs> dengan dia sebenarnya <coughs> Nah, betul, betul, betul, setuju setuju Okey, jadi di sini saja uh, Kita punya uh, siaran untuk petang ini mm. InsyaAllah kita akan berkongsi lagi manfaat uh, Dengan uh, Kak Siti Kita tunggu lagi beberapa bulan uh, Mesti ada punya yang nak dikongsinya Betul tak Kak Siti? InshaAllah. Ya, inshaAllah. Boleh konsi lagi. Ya. Yeah. Okey, okay. jadi di sini saja. Terima kasih kerana sudi mm -hmm. menonton dan uh, meluangkan masa bersama-sama kita. Ya, okey baik. Okey. Terima kasih Assalamualaikum. Bye. Bye. Assalamualaikum. Baik.